Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Ya berjumpa lagi dengan saya Pagi ini teman Salam budaya, salam sejahtera Salam pencinta bambu unik Nusantara Dimanapun kalian berada Semoga selalu Dalam keadaan sehat Dan diluaskan pintu rezekinya Amin amin Ya teman lanjut Hari ini kita lagi ngebolong di pinggiran Pematang sawah teman Kita dapat bambu ruas pendek Atas teman mantap Oh Luar biasa teman mantap Ya dan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap